membuat kue bawang kue idola sepanjang masa sekampung ke Indonesia yuk lihat di sini ya kue bawang renyah empuk anti gagal resep menantu bikin cucu nggak rindu kue buatan itu segel, dua bawang merah, bawang putih, bawang merah dan daun seledri itu dua ribu di pasar, ketiga dan mentega, garam, air dan reko. adonan tuang air perlahan dan sampai adonan menjadi kalis dan gampang dipotong setelah kalis adonan dibentuk siap dicetak di mesin ambian yuhu kue はい yeah. yeah.